ya suka, Pak. apa Apa ngarep aku, emak Apa ngarepnya, ya. Yo yo, Tapi ada syarat Apa syarat Lah lah. Yo, emangnya Benih. Halo Suket. Eh? Kalo su ini topi aku. Hanya tangannya si sini. ini ya? Mbak kan nunggu Suket. Abis sabar depan, pan ini sawah lu asik ke angin ini. iya aja nih hei, siapa yang ngeretin Oh oiya, woi ayo para nih, ayo parah nih eh, ini dia nih gunung nah eh, siapa siapa aku sing uangnya, Bang, siapa? aku setiap duit aku harus bayar lah, ke gunung apa orang yang aku lho sendoknya ini nih, orang yang ngono, bas, bas, di kalau ini kan? ayo, <gülüyor> <hari> ayo. ayo eh <gul> satu dua tiga Berok orang kamu apa aku okay, yes. <tik> angin semilir oke okay, apa eh siapa <tik> aduh satu kurang ajar deh kurang ajar deh gue